Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi bin ni'mati al iman wal-islam Ashadu an la ilaha illallah wahdawla sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiy ba'dah Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى Wa min nafsila tasba' Wa min da'wati la yustajabu laha Para pendengar yang berbahagia Puji syukur kehadirat Allah ta'ala Karena pada kesempatan hari ini Kita masih diberikan kesehatan Kenikmatan iman dan Islam Sehingga pada hari ini pula Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Untuk menikmati manisnya iman Yang mana dalam kitab Fathul Bari Disebut dengan Halwatul Iman Salawat teriring salam Mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan Kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana Muhammad Salallahu alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini Perkenankan Saya menyampaikan Lima amalan Yang mana amalan tersebut Bisa Memasukkan seseorang ke dalam surga dan menghindarkannya dari api neraka. Salah seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal pernah datang kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan-amalan yang mana amalan tersebut, apabila aku kerjakan, bisa...' memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Rasulullah s.a.w. menjawab pertanyaan sahabat Mu'ad bin Jabal. Engkau menanyakan perkara yang besar, namun akan Allah mudahkan jika dia kehendaki. Amalan yang pertama, Ta'budullah la tushrik bihi syai'a, kata Rasulullah. Engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi kalau kita pengen jadi penghuni surga terdiri dari api neraka, maka kita harus menyembah Allah setulus-tulusnya sembahan, Tidak menyekutukannya dengan apapun. Tidak menyembah berhala. Tidak menyembah tumbuhan. Tidak percaya tahayul dan sebagainya. Amalan yang kedua, Watuqimus sholah, Yaitu mendirikan sholat. Jadi para hadirin, Para pendengar yang budiman, Amalan yang akan pertama kali dihisap oleh Allah adalah sholat. Apabila sholatnya baik, Maka baiklah seluruh amalnya. Apabila sholatnya buruk, Maka buruklah semua amalnya. Yang ketiga, Watuqtiz tizakah yaitu membayarkan zakat, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan atau ditunaikan tatkala kita selesai melaksanakan puasa Ramadan dan ditunaikan sebelum dilaksanakannya salat Idul Fitri. Adapun zakat mal adalah zakat harta, zakat yang sudah memenuhi niswab dan haulnya. Yang keempat wa sumur ramadan yaitu kamu melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini hukumnya wajib ya, terkecuali buat mereka yang lagi sakit, safar ataupun yang sudah tua renta. Yang lagi sakit maupun yang lagi safar bisa diganti di hari yang lain tatkala tidak sanggup melaksanakannya. Adapun tatkala sudah Tuar rentak maka bisa digantikannya dengan membayar fidyah. Yang kelima yaitu watahajul Baita yaitu melaksanakan ibadah haji di bulan yang suci ini di bulan dimana semua doa doa di ijabah. Mari kita berdoa mudah mudahan lima rukun Islam ini bisa kita sempurnakan dan kita bisa tunaikan sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang dikenaki Allah mudah untuk sampai kepada jannahnya dan terhindar dari siksa nerakanya. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi. وبارك أنت